Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat semua ya Sebelum ibu memulai pelajaran yang baru Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Silakan ketua kelas memimpin berdoa Baik, ibu akan mewariskan kehadiran kalian. Untuk kehadiran, masuk semua ya, tidak ada yang tidak masuk. Ibu akan mengulas kembali materi minggu lalu Tentang apa anak-anak? Saya masih ingat? Ya, materi minggu lalu kita membahas tentang Tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar Dalam ajaran tasawuf ini ialah untuk kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal Untuk menjauhkan keduniaan Untuk melakukan perbuatan Daripada Allah Dalam takwa asaf ini Ada empat Yaitu Imam Junaid al-Badadi Robi al-Adawiyah Imam al-Uzali Dan saya Abdul Qadir Syairani Masing-masing memiliki ajaran Yang diterapkan Seperti Ajaran Tasawuf Iman Junaid, Junaid al ini berkonsep pada hauf dan tajak, sedangkan Robi al-Adawiyah berkonsep pada mahabatullah. Sedangkan dalam ajaran Tasawuf Imam al-Zali berkonsep pada al yang artinya pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan dalam ajaran Tasawuf Saab ini berkonsep pada Tasawuf Ahlabi. Baik, hari ini kita membahas tentang kisah dan ibrah keteladanan sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Zar Al-Hifari. Silakan kalian membuka buku paket halaman 215 dan untuk membacanya ibu tunggu waktu 3-2 menit sudah? belum? baik ibu akan mengulas kembali Materi hari ini. kisah dan Ibrah bin Auf, seorang sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan, dan juga salah satu sahabat sahabat 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk surga. Pada masa Jahiliyah, dia dikenal dengan nama ab amal Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya dengan Atur Atur Rahman bin Auf. Dia memeluk Islam sebelum Rasulullah mengadad, men, menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwahnya. Semenjak masuk Islam sampai wafatnya berumur 75 tahun, beliau menjadi teladan yang utama bagi kaum muslimin. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat Ijarqah Basiyah, Abdurrahman bin Auf ini ikut serta dalam ikut kedua kalinya dalam para bad pada kedua kalinya ke dan ke Madinah. Dia juga ikut bertempur pada para Uhud dan Badar. Dia juga termasuk para orang Mufti yang dipercaya Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Dalam ajarannya, dalam ibrahnya, kita bisa memiliki telah kita bisa memberi contoh bisa memiliki watak seperti dinamis dalam berusaha memiliki sikap tolong-menolong dan zuhud sedangkan kisah dan ibrah Abu Zar al Abu Zar lahir pada lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Mekah Nama lengkapnya, nama lengkap aslinya, Junadat bin Junadat bin Qais bin Amr. Abu Zar dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Hilfar saat itu, tetapi beliau, pengikutnya, hanya merampok orang-orang kaya dan hasil rampokannya dibagikan kepada fakir miskin. Dalam tindakannya itu menimbulkan amarah besar pada perampok pada perampat dia pada suku menimbulkan amarah besar pada sukunya yang masa beliau meninggalkan tanah kelahirannya bersama saudara laki-laki dan ibunya Abu Zar hijrah pertama ke na, ke majed, majed, sepert, dalam mencari kebenaran Abu Zar, setelah mengucapkan dua karena sadar, beliau disiksa kaum musyrik bekas sampai tubuhnya berlumuran darah. Di kalangan ahli hadis, Abu Zard Ifar ini seorang perawi hadis dalam ibrahnya Abu Zard dikenal sebagai figur yang mempunyai watak mempunyai fit. Mempunyai kasih sayang kepada dua fak, abus kegaguhan dalam kaum yang lemah, memiliki prinsip hidup yang sederhana dan peduli sesama. Baik dari penjelasan ibu ada yang ditanyakan apa ada yang paham Jika tidak ada ibu. Akan memberikan dua pertanyaan. Siapa nama asli, nama asli siapa siapa nama Abdurrahman bin Auf sebelum dia ada yang ditanyakan dari materi tersebut jika tidak ada ibu akan memberi sebuah pertanyaan pada masa jadi ya Abdul Roman bin Auf ini dikenal dengan nama siapa ya benar Abdul Roman bin Auf ini dikenal dengan nama Ab Amal pertanyaan yang kedua Abdurrahman bin Auf ini memiliki watak yang bagaimana? ya benar Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf memiliki watak yang dinamis dalam berusaha siapa nama asli Abu Zar Al-Hifar ya benar baik benar murid ibu pintar semua ya tepuk tangan untuk kita semua baik berhubung waktu sudah habis ibu silakan kalian menutup buku kita tutup matahari hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.